Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. How are you guys? gimana kamarnya kalian semua, semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan seperti biasa, hari ini gua balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan hari ini gua udah siapin 5 video penampakan hantu Rusia yang paling menyeramkan. So, langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. <tuh> Seperti biasa, kita mulai video pertama kita hari ini dengan sebuah video dari seorang ghost hunter yang super creepy. Channel Dark Paranormal ini udah pernah gue bahas beberapa kali videonya, tapi menurut gue belum ada yang sampai saya ekstrim ini. So, seperti biasa ya, Doi itu masuk ke sebuah rumah yang katanya angker. Dan Doi sama sekali nggak tahu sejarah tentang rumah itu. Pas di situ, Doi pasang beberapa kamera di atas tripod di setiap ruangan yang ada di dalam rumah itu. Tapi, pas videonya baru mulai aja, Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang sulit banget untuk dijelasin sama akal sehat Камеру высынил в той маленькой комнате, вот как раз где был грохот с подвалом. Сейчас чуть попозже еще. Попросим. Tiba-tiba salah satu kamera yang ditaruh di dapur ngerekam sebuah fenomena poltergeist yang ekstrim banget. Awalnya ada sebuah potongan kaca yang jatuh dari atas meja. Si GoSanter ini juga ngedengar suara kaca yang jatuh tadi dan doi sempat noleh ke arah dapur itu. Tapi, gak lama kemudian, lemari dengan ukuran yang cukup besar bisa bergoyang hebat dan juga banyak batu-batu yang jatuh dari sebuah tembok yang berlubang. Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya, ruangan tempat Youtuber ini berdiri juga ikutan goyang. Jujur sebenarnya gue sendiri juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Apakah video ini adalah sebuah fenomena poltergeist yang real? Atau emang pas kebetulan aja, pas Youtuber ini lagi bikin konten di dalam rumah itu, ada gempa yang terjadi di lokasi itu? Tapi kalau ini video settingan, hmm, gue rasa kayaknya bukan deh. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian? Apakah fenomena yang tadi itu adalah fenomena poltergeist yang real? Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma pas kebetulan aja, pas doi syuting, ada gempa yang terjadi di lokasi itu? Komen di bawah. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang kedua ini. Tapi video ini rame banget dibahas di Reddit. So, di video itu ada sekelompok orang yang masuk ke sebuah gedung kosong di malam hari. Dan tiba-tiba berkali-kali kedengaran suara teriakan di video itu, yang menurut gua creepy banget. Yeah! <rica så countryían talking> Я Куда пошли? Стойте, придурки, блядь Стойте, говорю, сюда идите Сюда идите Сюда иди, я тебе говорю Сюда Kedengeran jelas banget ya di video yang barusan ada suara teriakan-teriakan yang kenceng banget. Bahkan suaranya itu sampai menggema ke seluruh ruangan yang ada di gedung itu. Kalian juga bisa dengerin suara orang-orang yang ada di video itu juga kayaknya panik dan sama sekali nggak tahu sumber suaranya itu dari mana. Walaupun di video yang tadi itu sama sekali nggak ada penampakan sosok apapun, tapi menurut gua asli creepy banget ya. Karena suaranya itu bener-bener kenceng dan gua rasa kayaknya kalau misalkan orang yang teriak kayaknya nggak bisa sampai sekenceng itu deh. Video yang ketiga ini sama sekali nggak ada hubungannya sama paranormal, tapi gue pengen banget buat ngebahas karena kejadian ini menurut gue jauh lebih creepy, jauh lebih serem dari cuman sebuah video penampakan setan. Suatu hari di Rusia ada seorang kakek dan cucunya yang lagi jalan-jalan sore. Mereka jalan santai di trotoar dan sama sekali nggak menyangka kalau ada sebuah bahaya yang mengintai mereka. Dan kejadian itu terekam salah satu CCTV di jalanan Rusia. Sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu kalau di video ini sama sekali gak ada orang yang tersakiti. So, perhatiin video yang ini baik-baik. Kakek dan cucunya itu berhasil lolos dari sebuah kecelakaan maut hanya dalam hitungan detik Karena ada sebuah potongan batu yang jatuh dari atas gedung ini dengan ukuran yang cukup besar Kakek dan cucunya itu selamat begitu juga dengan seorang cewek yang kebetulan lewat di trotoar itu Tapi satu hal yang sangat mengerikan adalah jatuhnya batu yang tadi itu bukan sebuah kecelakaan tapi sebuah kesengajaan. Batu itu ternyata dijatuhkan oleh segerombolan anak muda yang dengan sengaja mencoba untuk menjatuhkan batu itu ke random people yang lewat di trotoar di bawahnya. Mereka bilang itu untuk tujuan heaven. Dan bahkan kamera CCTV di pinggir jalan itu juga ngerekam mereka sempat ngumpul di atas pecahan batu itu buat ngebahas batu yang tadi. Lebih gilanya lagi, pas rekaman kamera CCTV ini dirilis dan dipublis ke publik, pihak kepolisian Rusia sama sekali tidak menangkap gerombolan anak muda yang tadi. Karena menurut pihak kepolisian sama sekali nggak ada korban di dalam tragedi itu. Ini gila sih. Kira-kira nih kalau kejadian yang tadi itu terjadi di Indonesia, bisa dilaporkan ke polisi nggak ya? Ada seseorang bernama Alex yang udah 3 tahun tinggal di apartemennya. Tapi Doi mengaku kalau belakangan ini banyak banget kejadian aneh yang terjadi di dalam apartemennya. Mulai dari barang-barang yang bisa pindah sendiri, suara-suara yang bersumber dari dalam apartemennya pas malam hari, bahkan Doi juga cukup sering ngalamin sleep paralysis atau ketempelan. Akhirnya setelah mikir-mikir, Doi memutuskan buat segera cabut dan pergi dari apartemen itu. Doi udah beresin semua barang-barangnya dan siap buat pindah. Tapi pas malam terakhir sebelum Doi cabut dari situ, doi mutusin buat naruh kamera di atas tripod buat ngerekam situasi apartemennya pas doi lagi nggak ada di rumah dan ini yang terjadi Murai dari kursi yang gerak-gerak sendiri, pintu lemari dapur yang kebuka, barang-barang pecah belah yang kelempar sendiri. Alex pulang ke rumahnya dan shock karena nemuin kondisi apartemennya kayak gitu. Apalagi posisi kameranya itu sampai kebalik guys. Abis itu Alex langsung ngambil kameranya dan coba buat ngelanjutin video yang tadi. Buat ngejelasin apa yang terjadi di momen ini. Tapi secara nggak sengaja malah kerekam ada sesuatu yang lebih mengerikan. Я смотрю, у нас сегодня рыбный день. Ахиллее, вообще. Что там осталось? <свист> Слушай, ну, вообще жесть. <свист> ну что могу сказать? Это был последний день, поэтому мы уже <claws> ada sepasang kaki tanpa badan yang terekam Berdiri di depan pintu persis di belakang Alex Dan hanya dalam hitungan detik Pas Alex pening lagi kameranya Sosok itu udah gak ada Ini aneh banget Awalnya gue ngira Ah mungkin aja fenomena polteries tadi itu Cuma video settingan Pero, Tapi untuk video yang ini pertanyaan gue Kakinya bisa ngilang cuman dalam hitungan detik guys. Kejadiannya cepat banget dan gua udah coba buat slow mo dan perhatiin videonya baik-baik. Tapi gua sama sekali nggak nemuin adanya tanda-tanda kalau ini video editan. So, gimana ini buat kalian? Ujoba. Tim Morozov, salah satu go-center yang cukup populer dari Rusia, coba buat bikin konten main Wijabot di dalam hutan sambil camping sendirian tengah malam. So, nggak usah gue jelasin panjang lebar, perhatiin video yang ini baik-baik. Духи этого леса. Вы можете выйти со мной на контакт. духи этого леса Тут есть что-нибудь? Тут есть кто-нибудь? Может это фонарик тень откуда-нибудь показалась? Berkali-kali ada penampakan bahan putih di kejauhan, tapi kayaknya si tim ini sama sekali nggak sadar. Tapi pas tim coba buat keluar dari tendanya, buat nyari sumber suara-suara yang doi dengar, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat persis di depan kameranya. Gak jelas sosoknya kayak gimana, tapi yang kelihatan itu cuman selembar kain doang. So kayaknya sosok itu kayak pakai jubah panjang gitu sampai ke kaki. Tapi kalau gue perhatiin, sosoknya tuh kayak semi-semi transparan ya gak sih?